Penat juga, Adam. Kuda-kuda, Yam. Haa. Silat pun tak macam gini. Betul kan, ada belajar dengan Pak Sulung. Dah senang lah. Nampak oh, tu. <laughs> dengan muka-muka. Sedap, tak? Sedap. Haa? Sedap? Senang, <laughs> kan? senang digunakan. Dia, dia tak tak pakai tenaga banyak. Dia, dia smooth, eh? smooth tu jaraknya. Boleh tu? Boleh untuk di wag eh dia eh hmm. buat dulu masuk aku wag tu bukan macam begini macam oh, ketuk betul-betul kinetik pun kepan-pan mesti boleh punya confirm boleh dia, dia hard use lah ha, dia so, use. dia dia untuk ha, hard use dia untuk yeah. heavy use juga ni cuma dia bukan untuk wag betul-betul lah yeah. Yeah. Dia, dia buat buat tetelan ayam kan so, hmm. dia, masa, Ini bila pisau bentuk jenis apa itu dah. namanya tanto. Untuk eh tanto tip. Nah, tanto tip. Sudah eh. Macam besok pisau yang pak western western atau tajam tu Itu, itu betul. Aku kalau benda tu yang besar tu paling takut aku nak pegang. Dia berat sudah kau tengok isi slice uh, hmm. tomato. Masalah apa tu benda yang main-main tu oh. kan tahu jari putus tu. Oh, baik. Eh? Sedak eh. Ni kalau hitam boleh. Okay, apa? Kalau hitam boleh. Dek. Ah, uh, kalau macam warna kala hitam hitam hitam dia gelap, dia dia lah, dia hitam manis ah. Kan? Mentah, mentah, hitam mukil. Ni, ni, ni nampak macam bukan pisau lah, okey lah Cepatlah kalau <laughs> eh? dah lipat wow. cuba macam mana lipat, tunjukkan Base. Tak kuat je, kawan-kawan ke siap Hmm? Dia ya, tupus Macam mana buka? Nah, nah. Okey Dah biasa dengan satu tangan? Aduh, masih belum bergering Mari, mari, mari Macam gini kan? Kalau lebih kali 1000 pun lah wala buat bijang dia ya. 1000 atau hitam? Dia masih... Masih... Masih... Aku kan? nak cari minyak, takut tadi dia... Sebab ini dong. Cuma eh. Saya punya... Jari dia gini kan? Kalau oh, dia sikit, boleh gini, tolak gini. Dia tolak ni, nampak ni dia punya punak tu. Buka okey ni. Nak tutup tau berani. Ha? Masa dia ketat kan? ha, Dia punya tu ketat dia masih spring dia masih masih baik je oh. kan. Kepit jari eh mesti mau ada kat tepi tu. Ah kat hujung. Nampak tu pasal ah, dia ah, kat sini ah kat situ. Ah, jadi, jadi kalau nampak jari saya kat sini kan slash dia. jadi bila tekan ni pergelan dia kan. Ya. Oh, uh. ada nampak jari keras kan dia, nampak. Dia tak pakai IT. Tak, <laughs> tak, pakai IT. tak. cakap, tak. tutup, tutup. <laughs> Bukan. Yang hey, kecil well, ni gimana? Ini apa model ni? Namanya? Ha? Ni kursi lama? Co uh, steel German. <laughs> oh uh, ni jepit tu. Tento. Ah ni Pro Light -like Tento. Pro Light -like Tento. Pro Light -like Tento. -like okay. Tento. Okay. Bosat tidak? Bos. Okay, ada. Si, boleh apa dok? Nak nak buat apa? Ah. Uh, try stick. Cekak Melayu try stick dulu, bro. Try itu tiga kan? Saya <laughs> <laughs> stick tu kayu kan? Hmm. <laughs> Main kayu, kayu. Tiga. kayu tiga. Macam tak macam tak sedap dia bunyi dia. Kayu tiga <laughs> eh. Cakap Melayu no, apa? tekuk eh tekuk tekuk, tekuk. Uh, kayu tekuk ah uh, kayu tekukan uh, okay. tunjukkan angka punya tekuk-tekuk yang kau dah buat ni sharp apa tu ni round uh -huh. sharp round v okey sekarang kena kan okay. buat apa oh, ni ni macam kuih lah kan gatuk kuih lah ni korek lagi dah itu dia, dia punya hook dia tempat gantungan. Dia punya bawah tu kan, Kasih ke belakang sikit. Lagi ke belakang. Ini yang ni, ya eh, ya eh. belakang sikit. Jadi dia boleh. orang tu, ah, kasi dia masuk dalam. Oh. Ini ada satu korek dalam ni. 245D ke? Okay. Oh, dah hampus nak jadi tu Dia bukan straight tau dah Ni.. Uh, ni.. Uh, apa ni? Jai.. Uh, dia hook.. Kau imagine hook.. Uh, dia hook.. Tengok apa hmm. jadi so.. tunjuk sana siapa tengok so, Hahaha.. <laughs> basab ablong dia habis tunjuk ah perendah ni nampak tu kita boleh oh. hook barang kat sini okay. ni dari dalam lebih sikit ah ambil, ah, dalam, lebih okay, ambil dalam lebih sikit hmm. dari dalam atas lebih. tu ke dalam ke dalam ke dalam bukan straight down ah dalam hmm. jadi hmm. Ke dalam okey Dua hmm. ah, orang se eh tam push pushy ya yeah. kalau kau kurik dia daripada tepi uh, dia akan form a depression pada tepi tu oh, okey jadi tunjuk siapa tunjuk sini tunjuk kau eh jadi okey tu ada hook boleh gantung gini boleh okay. uh itu. Okay. Alright. Kemudian kau buat uh, square notch. Square notch. Square notch, eh. Uh, Betul dua dia straight. Uh, square notch tau kan? Yalah, gini satu, uh. dua, abis tu bawa straight. Yes. Jadi kalau kau nak kena buat uh, rumah kan, kena pakai square notch. Lebih bagi lah kecil dia panjang kecil sangat pun boleh lah ok boleh lah down and flat Okay. Sudah punya stopper dekat lah lepas dia keluar untuk dia Jadi, yeah, yuk. Yep. Ya, yeah. niapa yeah, yeah. niapa. Kekal okay, lagi, kekali lagi. Si cantik eh, perfectionist ya dan langsung aja,